berbahagia dari Lesti dan Rizky bilang. Di kabar pertama, persahabat kita awal dengan postingan terbaru dari Papa B Yang mengunggah foto BBL yang sangat lucu di depan Ka'bah Masya Allah, sambil memegang tas B Selalu saja membuat kita happy Alhamdulillah, disuguhkan vitamin lewat Al-Fatih yang sangat luar biasa Masya Allah, kebanggaan dan pasnya penyemangat bagi pandanya kita juga persahabatnya ya, kalimat caption panjang yang ditulis oleh Papa Bilar. Secara bahasa, Ka'bah itu adalah bentuk tidak baku. Ka'bah adalah bangunan suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam dan Ismail Alaihissalam, terletak di dalam Masjidil Haram di Makkah, berbentuk kubus, dijadikan kiblat salat bagi umat Islam dan tempat tawaf pada waktu menunaikan ibadah haji dan umroh. Ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Dari bahasa Arab, Ka'bah, artinya rumah berbentuk kotak. Dari kata Ka'bah yang artinya menjadi kotak atau mengotakan. Ka'bah disebut juga Baitullah Allah atau rumah Allah dan Bahtul Raharam atau rumah yang dimuliakan. Lalu pertanyaannya adalah jilbab siapa kah itu? Aduh, masya allah banget ya captionnya luar biasa nih persahabat. Ini tentang Ka'bah yang belum mengetahui Ini tentunya pelajaran juga untuk semuanya Arti Ka'bah tentunya versinya apa Bilar Diambil dari kamus Besar Bahasa Indonesia Dan kata persahabat ya Untuk berikutnya begitu banyak komentar Begitu banyak respon yang diberikan Di antaranya persahabat dari akun Instagram Official, the mengatakan, "Masya Allah, Soleh cerdas ganteng, gemes banget. El, masya Allah, banget ya. Ada juga tanggapan lain dari akun virus Lesler Bufir mengatakan, 'Masya Allah, akhirnya sehat-sehat, anak Soleh.' Pariwiswi Bilar ditunggu kebangkitan Leslar Entertainment, dan udah waktunya bangkit. Yuk, bisa yuk, bismillah, semangat ya. Mudah-mudahan Leslar Entertainment akan bangkit dengan semangat yang baru. Kemudian juga bersama kita lihat." berikutnya ada sebuah artikel dari akun HIP 500 mengenai Papa bilar nih. soal disebut punya banyak cicilan yang dibayari Lesti ini statement dari Papa bilar. Alhamdulillah gua nggak mau mempersulit hidup gua dengan terlibat cicilan manapun sejak 2019. Belia ya karena mampu nggak belia ya karena gua belum dalam tahap level memiliki sesuatu itu? Lu mau cek bi-check yang gua enggak buat memastikan gua terlibat cicilan atau tidak? Ntar gua DM KTP gue. Itu kata Papa Bilar. Kita lihat juga bersama di kalimat caption panjang yang ditulis. Melalui Instagram story-nya, Rizky Bilar menyangkal pemberitaan yang menyebut dirinya punya banyak cicilan dan seluruhnya ditanggung oleh Lesti. Kabar itu muncul dari pengakuan seseorang yang mengaku sebagai mantan karyawan Bilar. Aneh betul kok bisa bisanya percaya sama omongan orang yang gua aja tidak pernah kenal dan bahkan tidak pernah ketemu orang tersebut. Lagi pula saat terbit berita ini karyawan saya masih di bawah naungan saya, kok iya bisanya dibilang ex karyawan itu tulis Papa Bilar. Namun postingan ini pun mendapat like dari Papa B. aja kita lihat like by Rizky Bilar. Masya Allah, persahabatnya Popabi ternyata menyukai pangsaingan ini. Berita-berita baik, berita-berita yang normal-normal saja, pastinya selalu mendapat respon yang baik juga. Beda dengan halnya, berita yang tidak baik, atau isinya hanya fitnah belaka, pastinya idola kesayangan kita pun geram. Tidak berdiam diri saja, selalu ambil tindakan. Mudah-mudahan Lesnar selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Berikutnya, persahabat, kita lihat diunggah ig nya Bufir dua jam yang lalu. Kita lihat, persahabat, kalimat yang diunggah. Agak sabar, nunggu anuan. Katanya, wow, Masya Allah. Akan ada apakah gerangan? Apakah mungkin Leslar akan memberikan kejutan spesial yang belum kita ketahui? Doakan saja mudah-mudahan, apapun itu. Selalu dimudahkan, selalu lancar, dan semoga... Itu adalah kabar yang membahagiakan untuk kita semuanya Selanjutnya bersama cidukan vitamin pun kita dapatkan Alhamdulillah, Masya Allah Begitu senang dan happy banget ya Ketika orang-orang yang bisa foto langsung dengan idola kesayangan Masya Allah, Bunda Lesti telah sangat cantik Auranya makin aur-auran saja selalu bersinar Alhamdulillah mereka sehat Dan tentunya kita lihat juga cidukan Papa bi. Begitu banyak orang-orang baik yang selalu minta foto dengan Leslar Family Langsung di depan Ka'bah Masya Allah, dan Doa-doa baik selalu diberikan untuk idola kesayangan kita Dan pastinya persahabat, ketika juga selalu menunggu cidungan terbaru Hingga kabar baik berikutnya di malam hari ini Jangan kemana-mana